Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel YouTube saya Ramadan <tuh> mungkin sebagian teman-teman ada mengalami ini ya kasus gimana jam tayangnya nggak nama-nambah atau turun terus-menerus jadi salah satu penyebabnya adalah adanya komentar di adanya spam di komentar jadi bagaimana cara mencegahnya? agar subscriber dan jam tayang kita tidak berkurang. Oke, okay, kita ikuti petunjuknya. Pertama Google Chrome untuk yang di handphone sama ya. Caranya tinggal buka Google Chrome, buka YouTube, lalu klik ini sudut kanan, pilih di sininya ada desktop. <tuh> Oke, okay, situs desktop. Oke, okay, ini karena saya menggunakan laptop, langsung aja kita langsung login ya di channel YouTube kita masing-masing langsung klik YouTube studio jadi teman-teman uh, untuk mencegah komentar spam jadi kita harus mengumpulkan kata-kata dimana kata-kata ini dilarang oleh YouTube itu sendiri sehingga kita diberi hukuman lah ibaratnya atau uh, itu hukuman bagaimana untuk menghindari spam dari komentar-komentar dari teman-teman YouTuber yang lainnya. Oke. Okay. Kita di YouTube Studio langsung kita pilih ini ya. Pilih setting atau setelan. Di sini sudah muncul kita pilih komunitas. Ya. Di sini ini sementara kita abaikan dulu, kita fokus ke sini. Ke ini, kata-kata yang diblokir. Jadi teman-teman silahkan ketikkan kata-kata yang dilarang oleh YouTube. Karena kalau misalnya terdapat di komentar atau di mana kata-kata dilarang oleh YouTube. Itu bisa mengurangi jam tayang kita atau jumlah subscribe kita. Oke okay, silahkan ketik teman-teman contohnya gimana langsung saya tunjukkan misalnya ya ini saling Jadi teman-teman bisa langsung praktek ya, bisa langsung diketikkan juga. Ini untuk mencegah agar subscriber teman-teman tidak berkurang secara tiba-tiba era -tiba. ya, padam ya saling subscribe ya uh, mampir ya buka channel saya ya ini saya minta maaf kepada teman-teman YouTuber yang lain jadi ini saling menjaga saling mencegah nah, bagaimana tidak terdeteksi oleh YouTube bahwa ini adalah spam untuk menghindari pengurangan subscribe secara tiba-tiba dan jam tayang secara tiba-tiba Subscribe ya, ya subscribe balik, subscribe balik ya. Oke, okay. ya, ini hanya contoh, dan teman-teman bisa praktekkan di channelnya. Jadi, untuk kata-kata ini akan diblokir oleh channel kita untuk menghindari spam oleh YouTube. Ya, saling kunjung, ya, padang saling subscribe, mampir, buka channel saya. Nah, ya, inilah kata-kata yang uh, sebagian. Oke. Okay? Itu dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.